be Apa perintahmu? Hai guys. Gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik aja kan. Dan buat abang-abangku yang baru sabun. Anjir coy, masih pagi udah plus botai. Naik darah aku, Bang. ya teman kayak begitu baru juga perkenalan. dari gua tuh dapat tim yang kayak begini kayak tai anjing. Lagi ini hanya rame, bang. Satu-satu, kalau berani anjing. <laughs> oh iya, bang, sorry, kita lagi perkenalan tadi buat kalian yang baru mampir di channel ini. Keluarga jangan dibully ya, bang. Udah adik soalnya masih belajar masa depan nih. sudah berapa? kalau latihan tetap saja ke begini ketai anjing susahnya minta ampun ini lagi ada santapan lezat anjing <tau> <tik> tinggal ulti kabur memang paling enak apakah ini yang dinamakan pandi modal ulti <tik> mana anjing kan mati coba hai hai hai hai Hai sanggupnya aku akan memperlihatkan cara menarik jalan eset set iya kali-kali segera datang tunggu saya jilong nih dari tadi sama si si luar mulu gua kasih paham anjing Aku uh. uh. enggak mau deh coba uh. modern ah oh. bukan kasih like dulu dong <laughs> tamu, tamu. bertarung jarak dekat <laughs> eh ini coba ketinggalan Oh oh modern ini apalagi bocil cebol cebol mana aja Modern kau cebol cebol boleh. Tidak ada tempat yang tidak bisa. Anjir. Ah, Kami jasa di bawah. Terkenal. Ya. Sabar, sabarlah Tunggu dulu, tar kita ke sini dulu. Eh. Apa itu, Co? nge emang sinyal. Tapi indah sih. Talinya itu indah. Sama halnya kalau tali, tali putang. Ngayaga dia. janda ya. <laughs> tali kutang mah, ada panjang yang kayak begitu ukuran ukuran apa merek apa di siapa juga yang pakai <tali, tali udah ini, ini tamu sini dari tadi sama jilongnya anjing, anjing. <tali> manakala jilongnya banget Santai, coba main santai aja. Pasti menang. Satu <tiny> <tiny> <Katolok>. lagi. <tiny> <tiny> Kadang-kadang bermanfaat, eh? Monyet. Jangan bertarung jarak dekat. Mana nih? Biasanya suka ada tamu sama jilong pangkalan, pangkalan tamu tuh kan anjing berat eh mau kemana nanti modar di sedikit lagi coba. eh <laughs> irritel nih modar pasti modar modar tendangan eh anjing, kan? modar siap ini sekali lagi apa? Ke mana masuk angin? Tamu jetter plat. Dan mabur-mabur-mabur. Nah, ayo ada Lur. Akan menyandang kejayaan keluarga kami seperti biasa kita ngebuk sekuat tenaga beli pistol nih lagi nguar langsung ke <tuk> <yang dia> <tuk> sabar posisi moders ya sampah monyet ada acara sampah segala aku berencana untuk memohon eh modal utik nggak apa, apa yang penting oh, boros balik lagi ongel dikit lagi tapi hilang itu saya coy ada tempat yang tidak bisa akar. biar I'm under attack. ngelor ngelor ngelor ngelor berkumpul, berkumpul anjing, berkumpul. Aku akan bertarung di sisi musuh. berkumpul. mana cowoknya? Anjing. An enemy has been slain. Balik, balik, balik, balik. Melangkah berputar ayun. Teman-teman dulu ya guys ya. <laughs> Saya bangun dulu ke base dulu. Oke, ini ceritanya ya. Tot, tot, tot Tidak ada tempat yang tidak kita dulu, balik lagi anjing sabar. Jangan Oh, Nangawar lagi, kamu tuh Anjing, perancumu. Jangan alihkan pandanganmu, aku di sini. Di itu tuh. Ya, mantap. <laughs> Ayo, maju, langsung, langsung serang, langsung aku sini. dapat nih? tambah nah, kecil-kecil bisa jangan pedulikan hanya mati anjing sebar <laughs> Geng mantap nice Lagi Nice Mantep Maniat Eh monyet, oh, Abur Eh mau lawan darjah Terusnya